Hai Hai Hai semakin hari semakin gak ada habisnya kali ini publik dikegetkan dengan berita bahwa ada serangan harimau Sumatera yang terjadi di Sumatera Utara usai memangsa salah satu tanah warga hal tersebut ternyata disebabkan karena hewan yang kehilangan tempat tinggal dan kekurangan sumber makanan akibat luas hutan yang semakin berkurang jadi tak heran ya apabila mereka menganggap rumah-rumah penduduk yang dekat dengan kawasan hutan adalah ladang makanan untuk mereka. Bahkan sampai menjadikan manusia sebagai target makanannya. Sebuah kejadian mengerikan juga dialami oleh warga Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang sempat dihebohkan karena ditemukannya satu ekor anak sapi yang mati karena dimangsa harimau Sumatera beberapa hari lalu. Dikabarkan, kemunculan Harimau Sumatera ini pun membuat sejumlah warga yang bertempat di tinggal lokasi tersebut menjadi was-was. Bahkan, beredar di media sosial melalui postingan salah satu warga yang dibagikan di Facebook. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam postingan tersebut, tampak seekor anak sapi mati dengan luka gigitan pada bagian paha belakang. Tanya itu dalam postingan tersebut, tertulis "waspada". Untuk warga kawasan Tangkahan, Kabupaten Langkat, diharapkan waspada karena harimau Sumatera udah turun gunung dan mulai memangsa hewan ternak. Jaga ekosistem gunung lauser sebelum mereka semua turun gunung. Menanggapi persoalan tersebut. Kepala Seksi Wilayah 2 PPKSDA Sumatera Utara pun angkat bicara atas kemunculan harimau Sumatera ini. Betul, kemarin kejadiannya serta kami juga dapat laporan dari Taman Nasional Gunung Lauser atau TNGL atas terjadinya konflik harimau tersebut, ujar Kepala Seksi Wilayah 2 PPKSDA Sumatera Utara. Setelah mendapatkan laporan, pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan awal. Seperti memang kamera trap dan kandang jebak Penangan awal sudah dilakukan Besok akan diterjunkan tim gabungan untuk penanganan Dan sampai saat ini baru dilaporkan satu ekor tenak lembu itu saja yang mati Kata kepala seksi wilayah 2 PPKSDA Sumatera Utara Ngomong-ngomong soal harimau tahukah kalian jika harimau Sumatera sendiri dianggap sebagai rantai teratas Dari piramida makanan? dan memiliki peranan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Untuk itu, hewan ini membutuhkan tempat yang khas untuk hidup, seperti adanya tutupan hutan yang luas untuk berteduh, beristirahat, berlindung dari terik matahari dan hujan, seperti daerah Sumatera. Sebagai penjaga keseimbangan hutan, ia berperan melindungi kelestarian dan menyelamatkan hidup liar lainnya, yang pada akhirnya kesejahteraan manusia pun ikut terjaga.